eh hey, cuy iya lo, lo ngapain aja lo jangan ngelamun cuy aduh iya nih aduh pusing gua, ya mana boke tanggal tua gak bisa kemana-mana pengen deh kayak olang-olang liburan sabar cuy namanya kita buat mengabdi buat masyarakat harus sabar nanti juga ada waktunya kita liburan kita lagi kerja nih Iya Aduh Pusing Itu gimana ya bagusnya ya Kira-kira ya pengen liburan Pengen kemana Iya sabar Kita lagi kerja Nanti juga ada waktunya Yang penting Kita semangat Halo bro ini lagi bulan apa ya kok Iya cuy Ini bulan lagi musim-musimnya orang kebakaran Lagi musim kebakaran coy Jadi kita harus standby selalu siap siaga Membantu masyarakat Iya bro Ini nih, lagi juga kepikiran kita harus waspada Ini topik gua aja nih udah miring-miring ini. ini makanya ada pet merahnya di belakang Kalagi lagi madamin Enak lah diinginkan Iya coy. Itu gua seneng liat lu semangat nggak kemarin nggak ngeluh mulu Pengen liburan Kayak ulang-ulang Makanya -ulang. nanya dong nanya Iya bro Gua kemarin nyesel dah Minta maaf sama lo Bagaimanapun juga Kita harus standby Bro Ini di dimana Oh, apinya enggak ada dari tadi ditungguin. Kita udah kesini nih. Aduh, apa bohongan? Udah, yang penting kita udah dateng. Apinya ada enggak? Ada itu nomor dua, cuy. Nomor dua iya, bro. Cuman orang bohong nih. Masa telepon kita? Katanya ada api ini, api kompor kali aduh. Udah cuy, kita harus sabar. Tamen juga kalau ditelepon orang kita udah dateng ada api nggak ada api, Dateng Tugas kita tuh dateng Udah apa datang loh. Cuy. Aduh bro, kok begitu ya mereka nelpon kita bohong-bohongan doang. Udah, sabar. Cuy, sabar. Iya, bro. Gue udah sabar nih, gue ikut dari tadi. Kita tungguin aja dulu dah, siapa tahu apinya bukan di sini, salah arah apa kali kita kali ya. Salah kali, salah. Salah kali, bro. Salah. Aduh, gimana nih kalau salah? Bukan di sini. Udah bener, cuy. Ini tadi bener titiknya. Nggak salah kita. Nggak salah. Yakin dah, yakin. Percaya. Iya, bro. Salah kali, bro. Aduh, ini kok apinya. Kok bau ini, bau sangit nih. Aduh, bro. Ini benar nggak, bro? Cuy. Benar cuy, benar. Benar ini lokasinya benar. Lu mana bawa sanga lu? Ada apaan sih, Pak? itu orang saya lagi ngebakar kepala kambing juga. Bapak lagi sibuk nyari apa sih? Coba saya mau nanya, Bapak lagi sibuk nyari apa? Iya, pak Aduh, maaf nih, Po ya, mengganggu nih. Tadi kita nih ada kebakaran telepon katanya. Iya, pak Iya, pak jangan marah-marah, Po. Tadi ada kebakaran, kita mau nanyain, ini bener nggak titiknya? Nggak ada pak, nggak ada. Udah pergi-pergiri lah. pergilah, kaya ingin bikin ribet aja di sini pak, pergilah. <tuh> Aduh, empok batuk batuk mulu, gitu. Kok kebakaran apa pok? Pemain batuk batuk begitu, iya kali itu. Bakar jalan dalam, kok sangit kali. Kok? Iya deh pak, kami pergi dah berdua, jangan marah-marah mulu pak. Ya udah sana lah pak, pergi. Pikir ribet aja lah pak ah Pergi ber berangkatlah, berangkat sana Saya mau meneruskan masa Oh iya deh pok, minta maaf deh pok ya Kalau ganggu ya, kami pergi pok Iya pok, minta maaf pok Aduh Dapok po. Dapet apa Ya Aduh cuy cuy Kita salah tadi Aduh Iya bro, kok bisa salah titik Begitu ya kenapa ya Paral sudah bener ya mungkin karena kita ngelamun kali makanya cuy jangan sering ngelamun gua juga ikut-ikutan akhirnya kita dimarahin empok tadi dah Iya bro salah gua sering ngelamun pengen liburan udah waktunya Iya cuy Makanya kerja kita harus konsen Habis itu baru kita mikirin liburan Kerja dulu yang bener Iya bro gua minta maaf ya bro ya Minta maaf ya bro Iya cuy sama-sama Kita saling maafin dah Saling maafin ya